Welcome back to my youtube channel Bersama aku Fendi dan ketiga temanku Squad biasa main Roblox Ada Duiki, C.I. dan Kailiff Cuma hari ini Duiki Bakal mute Kalau Kailiff bakal solo mute Nggak usah ditanya lagi C.I. lagi devan sebentar lagi ada urusan Jadi aku Mau coba main game judulnya guys, ya Horror juga tuh Deskripsi Kalau berdasarkan deskripsinya tuh Kita kembali ke masa kecil, rumah masa kecil kita udaranya dingin dan kamu merasakan uh, kehadiran sesuatu gitu dimanakah keluargamu kamu merasakan sesuatu yang aneh memata-mataimu dari dari apa menit pertama kamu masuk ke dalam rumahnya tapi siapakah yang akan yang melihatmu tanpa lama-lama kita langsung visit aja teman aku yang udah bikin server duluan oke okay. Suaranya nggak enak ya? Settings ya, save lock switch-nya set by developer. Halo, itu ada dwikit. Hai, kalau ganti baju si itu baju yang gratisan itu ya. Gue belum kayaknya itu kayaknya. Ya udah ini siapa? Sorry, you might be gun. From our side, but you will always live in our hearts. Siapa kata orang itu tahu? Ini kok orang kita berdoa bedo doan tinggi sih sisanya cebolan gitu. Aneh. Nah udah ada khalif join juga tapi gak tahu di mana responnya. Oh itu khalif tuh? Nah ini khalif. Halo. lu ada apa sih gak tau gue lu cara aktifin voice chat voice chatnya coba lu tanya orang-orang sini deh backslash eh slash habis itu tanya deh oh my god udah guys sambil nunggu dia afk aku taruh kata aja videonya ya halo jadi ini teman-teman aku udah ngumpul semua mm -hmm. tadi sambil nungguin kan tadi ada afk sekarang udah pada ngumpul ada CI nih ada cii ini baru nih halo oh, nunda <laughs> Wih saat <laughs> air kain. mataku mengalir ya udah ayo lah yuk main atau apa ya? sih Ini ya, ya. yang coba yang kita yang klasik mode dulu ya ini klasik, kan? Wah, gelap banget. Hmm. Sabar, sabar. Anjir, langsung pada masuk. Masuk, udah. Oke, tunggu aja ya, tadi. Itu? Gak enak banget, di kan? Oh iya, itu orang Indonesia. Orang Indonesia tuh bener. Kayak demimic iya. Orang Indonesia itu demi Ini lagi loading, atau oh. gimana ya? Oh. Iya, beda studios. Present Playernya coba kita lihat dulu di kanan atas. Kok nggak bisa? Coba bareng ngechat dong guys Tes gue masih di lobi loh Tuh kan Iya di C yang ga masuk anjir kita bertiga masuk tapi Iya yeah, gue di lobi Masuk Yaudah, juga lagi. sih di Dalam ruangannya gua Iya yeah, lift Enggak dulu loading jadi udah gua tunggu di lobi lah Kita lift dulu Tadi sih di masuknya pas sisa 3 detik anjir aku buru Terlalu buru-buru Emang iya Iya, Jerong gak lihat. Mm. <laughs> Makanya gue bilang tunggu dulu. Eh, ada pada masuk. Ya udah. Lo lo lo, gue jadi Evelyn sih. Salah, salah game, salah game, salah game. Mabok, mabok, mobok. Cekin, mau Evelyn? Enggak, hari-hari ya Evelyn. Enggak serem, malas. Lucu ya game Evelyn. Hmm, di kill nih mah. Iya Maaf ya guys, ada kesalahan teknis. Kenapa nih? Ya tadi kan ketinggalan. Emang iya? Cicai! Khalif. mana Kailif? Auto udah ada. Duigi. Mendeknya belum masuk? Belum Tuh, Mia mau berdua atau join yang lain Itu udah duanya dua cewek tuh Ayo siapa yang mau Biar gereget Jakin cewe Mia, nama cowok anjir Miami gitu Mia bisa Mia Sutrisno <laughs> sampai bertemu lagi yuk loh ke sensor barang ya udah masuk eh 30 detik nih bedah awing mawek wish us luck Amin. <laughs> kote ye Ya lah. Miscom miscom. Miscom miscom miscom. So. Hadir. <laughs> <Anjali>. Oke. <Okay. laughs> Amogus. Nah, itu dadanya oh. Mars itu. Oke, okay, udah ada sembah tuh berempat. Sip. Mantap. Geisha Shift to sprint, F for flashlight Kita dikasih center, tapi lihat aja centernya seberapa redup Karena game ini pasti tidak menyediakan center yang sangat bagus mm -hmm. Ini center gue udah nyala sih Kayaknya kita harus jalan dulu deh ada stamina-nya, cuy, di bawah, kayak ada mimik, ya. Yeah. Guys, aku izin matiin ring light like itu ya, soalnya akhirnya apa apa banget, Iya, ini gue udah matiin, masih akhirnya apa-apa anjir. <laughs> eh, tadi apa? Shortcut prehender? F, ayo cuy, sini, kok gak bisa ya? Makanya no, nyari dulu, kayaknya. Ayo, lift. ih, kemarasin ya, nih, aja. Iya, I can see shit ini ada ini ada rumahnya kayaknya gimana naiknya itu nggak bisa itu air Ini jembatan Ah, aduh nggak apa, apa guys <laughs> itu yang tadi bilang mana ini ada rumah ah shit Oke yuk ke sana. Itu tadi yang main berdua mati Let's anjir. Jerome. Agar tanpa apa apa Let's cok. Go. Oke guys kita nyanyian lagi ring lightnya karena udah kelihatan. Apa yang terjadi di sini? Baca guys. Lalu pda kemana? Busa Jepang. Lalu di mana cek? I. Ya ya ya. Interact buka. Oke oh, dia buka. Retrieve the key, unlock the door, oke okay. Translate, lift Ambil kuncinya, buka pintunya Aku benci suaranya, aku gak suka suara begini tuh, gak suka aku tuh Cetok, cetok, cetok, cetok Rumah <laughs> kayu Belakang, belakang Mati lampu nih Unit ke kita open this door, apa nih? Rotate, matahin, didi, ini apa? Open, oh, ini kunci anjir. untuk door gelap ya, cok. Ini, eh, goblok anjir. Bah, emang lo pernah gak kena? Ya iya ada Telat aja Oke lah kena semuanya Ya kena Telat C Dia sendiri <laughs> Kena Mau oh, biar adil ya Iya Waduh guys. Jangan mencar gan. Gan. Kalau itu siapa yang ke Kill <laughs> Yaudah masuk sini Bisa Masuk, <laughs> ya. masuk sini, masuk sini Ih barengan Emang keluarnya beda-beda lah, cuma ada satu keluaran doang Aku matiin ring light dulu ya guys, soalnya angkatan apa-apa gelap banget Kalau pake ring light tuh matanya kan kesilauan tuh Jadi angkatan yang gelapnya tuh bener-bener buta anjir tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat ini ada suara tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat soalnya mak ih itu ih terakhir itu apaan jalan nggak lagi main gendang gue takut nih kalau misalnya Narin. mati kalau mati dibuang ke main dibuang ke main menu males nih gue <laughs> ini arah sana harus pakai robux iya buku lanjir ngeselin dengan kata apa cuy Coba, coba itu, itu lihat dari jendela. Coba itu apaan yang tadi kelihatan? Itu lagi ya, itu gerak-gerak. Emang gak gua kok sih? Dan dorong gua, <tuk tuk> iya, tetapan muka aja kebangsat. <tuk tuk> <tuk> Ini mainnya tuh udah malam-malam, gua udah berusaha tidak bicara, Jadi serem ih kok itu gerak kau itu gerak depan lihat lihat lihat itu yang gerak gerak lihat gak iya yeah, uh. yeah. uh. iya eh nyeru di mana hanternya, cok ini gelap banget astaga wahus gas wow, ayo ayo lurus lurus nonstop ayo tuh bareng ya satu 2, dua, satu. Ada kanan? Ada belakang kanan Ini 6 7 oh, iya, 9. 9 6 7 9 Oh ya. Oh, tidak. Suara menghilang itu itu juga berubah tuh wallpapernya itu goyang-goyang juga ya kayak emang emang ngebak deh wallpaper itu di temboknya. Nggak ada door di sini Pada sih. Ada gue. Unit Aki. Depan rumah gua lampunya mati nyala lagi. <laughs> <laughs> asik banget asik. Dulu ini angkatan. Ini ada, cabang. Ini, ini ada cabang. ini ada cabang nggak sih angkatan gua Tolong yang bisa kelain kan? Gak ada ikut sore suaranya hilang? Suaranya hilang aja sih? Suaranya apa ya? Yang tadi yang de ya hilang. Iya ada lagi Wajududududududududu wajud, wajud, kanan itu Oh itu e itu e e menunquin. e e e e Kena Siapa kena? Wah mati gimana? Ya ajam sekian Ah kelimp juga <gulit> Ya udah Lagi lagi gak? Ricky. Selamat ya. Selamat ya. Selamat Adik-adik kamu sendiri aku mau bunuh diri aja. Anjing. Nah. Lu masih lah celip. Lu lu ngerti mau respawn di mana? Depan rumah, depan rumahnya. Engga gua celip, bro. gue malah ngejar lu udah mati lagi. Gua malah ngejar setan anjir, kecannya ke, ke bodoh gue, what the hell. Oh, jangan sekarang gitu. Nice try. Yeah. Ngeselin sih jam sekarang sih, warna merah-merah gitu ini Kita udah ngapain sih? Pokoknya ada kunci Hayo kita kepencar <laughs> Kayak -kaya oh. awas kayak bakang gua gua Udah lu, ini Tapi... pada ini lu pada bunuh diri dulu, biar kita barengan lagi Kayak buka pintu <laughs> Aduh, belakang bak gua ngikutin tadi Eh, Berarti tadi bener rebuk, anjing jangan ada orang gua cocok Ini kolisinya on gadget gua Di mana dia? Kiri kayaknya. Gak ada. Dari suaranya ke kiri gak sih? Berarti benar tadi ngebak dia. Apa yang itu? Ayolah. Biar opening Kena, lagi. Oh, kayaknya Bio Man. Don't be a coward field. Noh, kira ke kanan. kanan. Ih, kanan. Di kanan, di kanan cepat tadi. Fucking hell. Enggak lihat, sih. So. Gak ada gak ada kanan gak ada ada anjir Lewat tadi depan gua kira geraket banget dah ayo kita cari kunci gua penasaran gue dari tadi gak ngeliat setannya cuman jumpscanernya doang setannya ngeliatan anjir Cetan item nanti kayak apa tuh goyang-goyang lagi ngesot ngeliatan anjir yah elah males banget fun fact lo kok diam di tempat habis sambil sambil chat shift sambil lo juga habis anjir capek kan kita capek bim orangnya bisa aktivatin ah shit ya bikin dikit-dikit oh ke kita sih Gak tau lah Kepake headphone kedengeran nggak sih dimana ya? Kedengeran ya, beneran pakai pake headphone? Gue pake spek jadi dengan duduk doang, lebih nggak tau dari mana Oh. Sialan gue sendiri Satannya di gue, tapi satannya kabur Kayak Keluar gak dia? cek Keluar gak? Kaget, kok kira-kira <laughs> <laughs> Saya tanya tadi di kiri Saya tanya tadi di kiri lu anjir tapi udah hilang hmm. Yuk keluar lagi sebenarnya bisa ketembak sih ini dari mana ada ya arahnya cuma Stop aja Kalo dikejar rasanya malas anjir Kenapa goyang-goyang? Coba tuh lampu Tau Sedikit juga enggak disk di situ. Edi, dik, dik. Dekiri, dekiri! Eh! Apa sih? Siapa yang mati? kali <laughs> mati. Ma Kalilift mati, ma kan? mati kan? Dia bolak balik bola kanan kiri, ya, kanan kiri, kanan kiri. kiri. Kalilift mati, ada suaranya. Uh! Gitu. <laughs> <laughs> Tuh kan ada Kalilift blokang ngomong Mati kan dia? Uh! Uh! Aduh... Wuturna Ayolah maju Dan cupu Hiiii hi, Hallelujah Boban Boban Keluar gak sih? Bisa keluar keluarnya sih Kagak lah anjir ya kali Kok bisa kor udah keboh kor Nanti gue decoy Pada nyari kunci Gua aja gak keliatan C Dan AF k Menggunakan nekan. Kok pakai headphone? Deh. Si kenapa gak pake headphone? C, kemana, Atau... disini, hey. <laughs> deh? Ya apa? Cewek kenapa enggak pakai headphone? Cek lo kemana mana, Cek? Atau tetu sini, wey. Hei. Enggak ada. Gue buta, ya. Si gitu-gituin malah luto. Iya, kenapa, <laughs> <penc> <laughs> Eh, <laughs> <laughs> di mana itu? Di kiri sih bunyinya nih Kenapa? <laughs> ada stamina gue Stamina gue habis, stamina gue ah, Stamina gue habis, Stamina gue Stamina ah, ah. gue Tapi akhirnya gue liat sih Bentuknya Serem <laughs> gak? serem kan? Biasa aja Ih What the hell? Matainya oh. nyala anjir <laughs> Apanya? Gak <laughs> <laughs> cek Goblok <laughs> Abu, Goblok pergi Kami-kami Sini kira yang kebelakangin satana lagi Taduh mati aja Bentar-bentar Kita lihat stamina dulu guys Itu tadi sama main 2 apa kabar ya Gila Berempat aja, susah nyarinya Gelap anjir, bukan masalah Iyi. susahnya, gelap Ip, flashlight-nya anjir Dari kanan, lift Lift, lift, lift, lift, lift, lift, lift, lift. Ampus, Sini Kok dia ngajarku ngejar sih? What the hell? Lupa ada, udah masuk belum sih? Kadang-kadang yang ngabisin Anzir, makhluk ya. Cek, bareng Cek. Mana sih? Oh, itu setannya di depan. Ya, nah. setanah di depan nih, di sini tadi. Putah banget gua. sama. Ah, eh, kalian mati lagi. Masuk sini dulu Cek. Ih, emangnya dia aman ya? Nggak tau enam tujuh sembilan. Yuk, kanan Nggak ngerti. Eh, Ini apa? Dia gua ya, itu Perlu kunci kita. Iya, gelap banget nggak kelihatan Nggak Kenapa? apa-apa gua cuy kita cuma pertemuan doang, Fan. Dari Iya. Orang kita mengikuti kan, Tapi gimana? Oh iya. Ya. Oke, let's go lah. Ya udah, kuncinya di kuncinya di tengah. Ya udah, kanala aja sih. nggak bisa lihat. Yuk. Normal lift. Sekei, eh si Duiki Suruh ke kanan ke kiri anjir, ya udah, bentar. Enggak nih, dia di, di, gua liat nih, dia nggak ngasih di jendela yeah. iya, gigi cari buru-buru ya udah. Oh. Gua di koin nih, lu paling cari gigi tuh. Dia benar nambahkan, ih mata serem banget anjir tuh. Bilang ya kalo dia jalan ya udah, gua di koin lu cari deh. Silahkan cari guys, iya, mata serem enggak, guys? Kalian udah enggak gerak, iyalah tenang. untung gamenya bisa di-buckin bisa di udah gini aja terus kita bener nih gua masuk ke ruangan tapi ga bisa apa-apa it's okay Kos kosong aja ruangannya Kayak live tuh lihat ya ada ga kita sembok kita loh loh, loh. kok setan nya kalo ngebak di kemana dia Mas nggak masih di sini sih cemang tangannya sebelum udah mus 6, 6 7 9 kan kau Iya ya yeah, ya yeah. udah bener belum 6... yeah. Iya 7 sih yang mana sih nah kan oh, udah enam yang ket kayak... enam 6... escape ya udah silakan ya kayaknya escape harus bareng deh kita nggak dulu cok eh Eh, degrak degrak degrak degrak go enggak go enggak degrak degrak degrak fucking hell Oh di sini di sini Ma masih oh enggak udah jalan lagi, Mas. Oke ah, oke. Okay. Gua ada keluar sama Kylef nih. Yang lain mana? Mm -hmm. Gua mati. Resoncynya jatuh. Main iya? <laughs> yeah. ya. Iya. Di mana ingat? Udah perlu udah perlu kunci kayaknya dia udah kebuka sih di sini. Ya, masuknya dulu nih. Kan? udah udah kebuka capis ya? Aduh bentar Dia.. dia deket banget Lari aja Bisa minah-minah yeah, kan yeah, banyak yeah, yeah. Vision, Eh, ternyata deh gua nih, udah gua pancing Oke okay. Tapi lu juga bisa loat Eh, gua.. Longset Ah, kayaknya nancing kamateri sponer di sini. Oh, ya udah. Anjir, setan ngangkatan cok hitam. Tiba-tiba mukanya rasis besar. Kayak mana? Itu ada. Deket-deket. What was that in there and what happened to Hamtam? Jadi itu yang kita temuin tadi itu Uh, jiwa yang... Jiwa... Siswi yang... Yang... Apa sih? Sosus? Tersesat. Oh iya. Yeah. Dan tersiksa, tersiksa, dan tidak dapat pergi ke surga. Oh, ini okay. gue yang klik nih. Uh, apa? There are many lost and misguided so... We need to find golden king Okay, we'll ngebah deh kita nih, oh, center-nya. Where do I go from here? Inside my home, behind me, there's a golden key used okay, okay. to unlock the box. Terdapat banyak jiwa yang nyasar dan <laughs> salah di salah diarahkan dong. Yang hidup di tempat ini. Aku akan aku akan membantu ter, sebaik aku untuk membantumu. Inside my home, behind me, di balik rumah belakangku ada golden key, Rumah warna, kunci warna emas yang digunakan untuk buka pintu untuk kita kabur. Mana rumahnya anjir, gak kang dia anjir Pintunya mana? Ya iya gak Ini pintunya kah? Aku dulu muterin dulu bukan ya, kan yang gitu Yang jauh Oke, sana ya. Apa follow Itu, the light? Sialan, benci gue beginian Ini gantung Oh ini kali rumahnya Oh, oh, iya berarti gak bakal kena <laughs> <laughs> Ya Allah, gitu nah. banget jam sekarang anjir. Broken. Kepalanya langsung copot tadi yang kena oh, iya. Tadi oh, aja <laughs> <laughs> Iyalah, emang dis emang dismember gitu kalau misalnya. Hmm. Coba ya ikut. Jam sekarang jelek banget dari asli. nggak serem. Oh, mau mau. Ya udah, yuk. Yaudah, dorong cek iya ya. Eh, gas. Tai gua sendiri maju duluan. Kata dia bilang, rumahnya behind me. Meanwhile, ini di mana, anjir, atau arah dia. Ini idiot atas, oh, ambil kunci dulu. Bener-bener nah, rumahnya, berarti yang tadi di belakang dia depan yang ini. Dia apa nih Nyala jajah itu, ki jajah itu, itu buat escape ya. Wah, nyangkut ini nanti kalau udah golden key ke sini, ada yuk, Baik lagi di jalan nggak katanya ada flashlight tapi pencet F ada ada nyertolol nih buan oh maksudin sih kok pakai robux hampir kenal lagi gue <laughs> sama hari-hari uh, nggak -hari lihat masuknya lo kaget gue nyicai liv ini bisa masuk loh teh. Mana? Mana? Oh iya What the hell, goblok banget anjir Stupid as... Just how can... Just how much stupid can be Ga apa-apa cuy Gue mah kayak gini mata gue capek anjir, bukan mata... bukan capek gara-gara jumpscare Iya sih, sumpah Matanya enggak fokus anjir. Udah kayak mati lampu. Ada kuncinya enggak? Serius <gat> ya, lagi berusaha. Oh, ini bisa angle Oh, ini kima, nah, lu let key map Lah, dapat nih. Nice. Dimana, Di mana, C? Di gua. Nih, sini. Oh. Udah raba-raba aja Yaudah escape yuk Kok ada yang mana tadi? Yang Ke kanan, nice Gas lah Awas oh, nabrak, awas oh, nabrak, awas oh, nabrak, awas oh, nabrak Iya oh, yeah. oh susah banget <laughs> Ayo C Unit You itu a open Sedih itu kunci buat apa dong? Gak tau, udah tuh. Eh, ya ampun, gelap amat. Oh, ini udah kebaca pes sih Udah, udah. Wah, anjir, ini agak-agak sih. Oh, ini mah udah beres. Udah tamat. Langsung part 2, guys. Oh, loading, kamu berhasil kabur dari teror. Opsi TKT kayak TKT tadi yang setan hitam ya. Mas part dua ternyata guys, and, apa yang apa oh, yang selanjutnya sih. akan terjadi itu sangat berbahaya, strangers. Itu tidak bisa di bisa tidak bisa dihindari dihindari. Itu tidak bisa menghindar darinya. Itu apaan kebani? Tapi dikalahkan. Itu apaan itu ada, ada yang prowling? Ma oh, ya gue nggak apa apa. Ah ini musik aksen itu gua. Iya, apa? Dan real. Oh, ini map begresi. Map begresi ini, map begresi. Katanya ini ada Kagak. Gelap anjir. Katanya threatnya ancamannya tidak bisa di hindari tapi harus dihalakan, guys. Oh, jadi ada kayak kayak ada stick bug-nya tapi gini-gini ya, bagus coba juga dia. ya ininya apa namanya? diam semua deh, oh, diam semua deh. Iyi, ada yang ada yang jalan gak sih? Iyi. Gak ada ya. jalan. nah kalau ada suara jalan berarti ada di dalam sini. tuh hebat ya bikin apa mekanik asapnya lucu anjir. Oh iya Eh, hey, bisa F Yeay Oke, Kay tadi bener deh ngebug nih 4.1 Akhirnya hmm. Gini bener kan mendingan aja tadi, tadi, tadi kita tadi kita nggak dapet flashlight apa-apa Emang udah dikasih harus siaran Akhirnya kita mendapatkan flashlight guys Coba aku nyalain relicnya, seberapa gelapnya oh, oke okay. masih bisa kayaknya Teng-teng-teng-teng-teng kain, kain, sepertinya Oke okay. Itu pintunya tengah, hei Orang mana naruh kain, di ujung sini sendirian, kain, Orang mana nih, kain, kain, kain, kain, kain, kain, kain, kain, kain, kain, kain, kain, kain, kain, ini apa? Oh, nggak bisa di... Ini apa? Oh, bisa juga Memang Jepang tidurnya di bawah Enak, geng Iya, biar gak bisa Ini idea, dimana kuncinya, guys? rumah, rumah kayu rumah rumahnya rumah lantai Siapa yang join, Vindy, ada viewer nih. Oh. Bio war setia Roblox. Dipegang, <laughs> ada member baru kemana mana kita dalam. Tepuk tangan. Dan jangan, jangan lupa lipe. Uh, goblok. Mending kecilin suara gua soalnya gua sampai PUBG ini, takut kebising. Ya right. oh, udah. Iya, lu mute. Wah. Jangan lupa juga. Atur oh, udah akan Ketemu di mana itu? Good question Oh ini rumah Masih yang itu? Oh itu Bukulnya -buk -buk tadi gue lihat di depan kayak ada stick bug gitu ya Bukulnya -buk kayak ring light gak frame Oke Oke oke okay. okay, okay. <laughs> Bentar lagi matiin lagi -mati paling Kamu berhasil kabur dari teke-teke Aku sangat bersyukur tapi hati-hati Hati-hati terhadap jiwa yang disiksa Yang ada di depan kamu Maksud kamu apa? Apa yang ada di depan aku? hati-hati pada kucing sake anak, kucing sake apa? dia adalah oh ya? cewek yang glamour siapa ya, kayak gitu? itu tuh liatnya tuh, respek nih guys ya, mewah. bentar ya, bentar guys, aku aku pengen transfer tapi gimana ya, lagi serkejar heta, jadi ntar dulu ya, <laughs> <laughs> <laughs> tadulah ya guys ya. itu mending liatnya nggak? <laughs> enggak. nggak, kayak di mana di mana? mana. jadi Masa intinya kita apa? suruh nyari jalan keluar tapi Senteri kita juga. terus gitu dimana dawih lu lu, lu ngeliat, wah gila kan? itu objektifnya mau oh. oh, ya, liat jauh tungguin aja liatin cahayanya Luh, tuh, tuh tuh tuh depan oh, lu iya, tuh itu, itu, itu, mana sih <laughs> mana sih iya ada ada ada di depan lu tadi oh itu, iya iya iya 10 meter aja 10 meter lagi lu kan <tuh> lu samperin gua gak takut Ya Allah gitu banget. Coba, lu coba lihat jam sekarnya gitu banget, anjir gila parah, jelek. Asli dah, asli dah, kocak dah itu jam sekarnya. Gak, nah, ah. gak, bo gak, bo gak, gak, gak bohong gua. Lihatlah, coba nggak bohong, nggak bohong, bohong gua itu jam sekarang jelek banget anjir. Berasa belajar biologi kita. Gitu. Mana sih? Ah, are you here? Tuh, tuh, tuh, tuh, tuh. Cobain deh. Kau diem aku gue anjur. Kau diem aku gue. Nah, ya udah, kau dia nyangkut. Ah. Oh, <sturut> oh ya ampun, ya yeah, sumpah. <tutut> Jam sekar terlucu anjir yang pernah gue lihat dari game setan. Ya udahlah, gampang ini mah. Jam nya biasa aja. Anjay, Gak ada suara juga kan ya? <tutup>, Tapi gua kabur. <tutup>, apa, Finn? Oh, enggak, enggak. Uh, rumbut, rumbut, rumbut. Oh, ini itu ya? Kalau salta itu. Serem banget, aku nyampe gak bisa tidur, Gita. guys. Nah, retrieve King. Duh, ini gimana? enggak tahu. Oh, nah, udah, udah explore ya. Berani banget lagi. Oh, ini, ini 3-2. Di Earth Stun ke Jando. Mati. Gitu. Iya, air tanse mah Bagaimana? 1 2, 3 anjir bukan tiga dua satu jauhin pohon pak takut pak boleh ngecek itu huruf apa gimana duit? barengan makanya hmm. coba pohon saya dia ngejar lu cek iya oh uh, nice, uh, uh, uh. cepet anjir gua oh, aja, aja lah ribet Baru kan, makanya sini ya. ada lukisan lagi di gua. Lalu sana kan, geisha mana lo di mana? Ya, ya? Di dari pintu ya, tadi ke kanan, kanan, kanan terus. Aduh, sana gak jaga pintu, tapi gimana ya? Benar sih, ya benar logisnya nah, apa? taktiknya apa? taktiknya tak open safe. eh apa apa tadi dwi kodenya? gua screenshot di discord. ah taktiknya apa? tak kenok. itu 5, 32, ya? 9, 32. Oh, lima. sembilan tiga dua ya? sembilan tiga dua sembilan tiga dua tiga dua. yang tujuh. nggak bisa? 9 kan hmm. itu bukan tujuh? Iya eh, tuh. Siusan R. Nih bisa nih udah. Tuh. Udah kan tuh udah. Ba. Ah kaget. <laughs> Pintu apa ini? Ini kah? Udah udah. Hah? Apa lagi? Gak tau ini apa? Gak tau. cari aja yang lampunya gitu yang terang ujung malah ini open world banget sih kayaknya bukan deh hmm, balik lagi lah bentar ya aku habis stamina stamina stamina eh hey. oh hey. key keynya buat chest itu berdasar objektif lihat gak mungkin di dalam chest ada orb habis orb masukin ke sel tapi nggak tahu mana dimana sel apa Pedestal tuh yang tengah-tengah tuh yang ada bulatan, Lihat ga? bulatan biru ya, Chess, dimana Chess? Eh, eh itu orb, itu orb Eh, mana sih? Anjir yang depan lagi Samir aku abis, Samir aku abis, Samir aku abis uh, Ya yeah. Aduh, uh, gelap Ini Makan nih, benar bener ini pedestalnya nih, tengah-tengah Kuncinya Kayak ada pilar gitu, 5 sekelilingnya, mahe ada bulatan biru. Ada kunci lagi guys, gue mati tadi. Wih, oh, satana cepet banget sih ini, jalanah nggak bisa kabur sih. Iya, gue bingung nih, gue baru jalan dikit udah mundur lagi, wah. Udah berjodoh banget deh jalannya Gimana ya, akalnya? Ya. Yeah. Tuh, gila, gue udah sempat kabur ah mati ya. Hmm. Satang coranda komada dan B. Bagaimana cih? Tidak tahu. Main the chest di bebatuan yang ada foto fotogeisha lagi. Kayaknya sini kosong, gak ada apa-apa. Udah, dari pintu kemana? Kanan, eh, ke kiri. Dari yang tadi, lurus, Oke okay, terus, gas lurus, gas. lurus, lurus, ya, lurus, lurus, Bentar lurus, lurus, lurus, lurus, lurus, sabar lurus, lurus, lurus, lurus, lurus, lurus, lurus, jalan aja. Kalau lurus, dengar ada suara baru lari. Jadi stamina lurus, lurus, habis, gak usah lari terus semuanya maraton demi kamu. Tontonnya udah oh. ada suara. Larinya ke depan malah muncul di muka. Hari-hari. <tuk> <tuk> Khalif Afk ini AFK Khalif. Ini kacu Kuchisake sake Ona. Cuci sake siapa namanya tadi? Sapi Anjing. ikutin lanternya cek lanter lanter Leaf. shit lanter. Oke kayaknya mati deh, tamina gua abis Tamino. oh, kok gua pake ke sini aja, what the hell Mana cik ketemu CS nggak belum? Ya? Oke okay, belum, makanya ini gue ah, sebentar aja deh. Ya mati lagi, mati lagi. Ah, apalah mati? Stamina full langsung. Wah di situ dia. Gimana kalau kesananya? Iya, ngejet, ngejet, ngejet. Kamu apa anjing dari toh? Di mana? <laughs> <Let> Datang? Wah, <laughs> hulur. <laughs> <laughs> mana? Apa itu ular? Mana? Mana? Kau akan jangan mati, jangan mati, jangan mati. Mana aku pernah seram-seram guys? Ya mati gua Ya ampun. ada yang punyaki enggak ada yang pegang kaki nggak sekarang? Mbak, gue barusan mati. lagi ngambil lagi. Oke, dapet Apakah kakinya buat kunci ini kali Elif? Ya, Bener gak? Tapi harusnya bocas sih. Ada yang liat gak di mana si itunya? Atau benar kunci kuncinya? Di gua sih dekat suaranya Iya bener Oh yes, I see Dia kunci Yep Di gua nih bakal gua dia untuk oh, itu kayu bener itu Ini di gua di gua Dia gua dia gua Ngerasaan ke gua, <tis> ah, rasa gua deh Gimana <laughs> di mana? Gimana <tis> sih? <tis> okay. Oh dia, dia ngejagain itu kan. Kedengeran, kedengeran banget itu suara Tembakan nih PUBG Iya <tis> iya <tis> Oh, oh, itu apa senjata? Awesome. Tahu -tahu, inputnya gua aja jelasin Fandy? depan lu? iya yeah, Fandy doang gila serem banget awah <laughs> <laughs> <laughs> oh, kanjir itu <laughs> baru udah kena bang gitu. liat oh, oh, jemsker terlalu awah kanjir ada ular ya, baru tau. Dimana di sih ikutin kan. dia? dia? ular? sereman juga <laughs> ularnya. Iya, sumpah. Dimana saya? Di mana? di mana. Mundur lu, ya. mundur lu, mundur lu, mundur gua, gua lu, mundur lu, mundur tiba mundur lu, mundur lu, mundur dulu, mundur dulu. mundur dulu, tunggu, mundur lu, mundur lu, mundur lu, mundur lu, mundur lu, tiba, -tiba <laughs> bisa ramulur. <laughs> nah, sih pengen gua. Nih ini berarti orb ya. Orb di mana? Tuh, itu chest udah diunlock? Ini ini ada di depan chest, itu dia yang jagain chest. Oh, oh, di situ. Udah gua bawa kabur, cuy. Kabur, kabur nih gua bawa uh, nih. Oke. Okay. Ini gua, gua pasang apa ya? Kabur, kabur, kabur, kabur. Exitnya kemana? Balikin apa tadi? Yang tadi yang gerbangnya gede di mana? Lihatnya. Shit. Hm. Bukan di sini kayaknya. Sana. ke arah sini. Eh, boleh gua pengen lihat kepala ular, kepala manusia. Tada, Udah ah, oh, duit Udah ada sini hmm. kali mana? Anjir, belum beres ya satu. Ada maze Ada maze guys, ada maze Ada <laughs> Satana apa hari -hari kali ini? Next. Satana kali ini apa? Gue penasaran belum ini ada chest, ada chest, ada chest Oke, okay, mirror fragment. Oh, ada ini. ini setannya apa dulu nih? Atau berapa satu nih mirror fragment? Iya. Cobain lagi. Ini di gue. Tapi di gue nol perempat loh, lift. Eh, lift, fan. Apaan? Masih Masih pegang, iya. Ini gue baru dapat satu perempat Cek. lingkaran. Oh, kayak benteng lingkaran oh, ya kan? gitu. Ini ambil dulu. Udah pada dulu di sini nih. Biar kalau misalnya mati jaga-jaga semua. Nih, satu. Di depan ada chest yang itu. Semua. Nih situ. ada air. <tuh> Mana sih? pelesetan ini sih <tuk> kan. <tangan> eh, bangsat anjir, goblok. Apa? Ular kepala manusia anjir. Ah, baru. Ular kepala manusia Oh. <tuk> Ay. <tangan> nah, itu kan. Akhirnya lihat kan? Iya. Tadi enggak lagi gua lari juga anjir. Tapi untungnya nggak mati sih. Iya, tapi setan aslinya mana ini? <laughs> Danco. nyangkut di jendela kali. Gak bisa kita back mine island yang tadi kita datang. Sebel ke kiri. Stamina cepat iya, habis. Eh, Richardnya setelah mati aja ya, namanya. Ada suara tembakan. Aimee ah, ya. Iya. Oh, Divi D anjir Gue kerasa tanah pakai pistol mantep anjir Aduh, GG banget ah. Itu mirror Mirrornya Ya ga sih? Gue insert Ah, 24 Ini exitnya, ini exitnya, ini exitnya maze -nya. maze Oke okay. Hmm. Ih, apa ini? Mana di mana? Yes, yes, no. Rasanya di... yes, dari mana? Enggak ya? Yang dari tadi exit ke kanan, lurus kanan, balik lagi ke arah kanan. Kok mati? Mereka apa Yes, enggak ada pertanyaan. Emang <laughs> pretty, jadi yes. pretty. Kok mati? jadi dia mau dibilang jelek itu hahahaha hmm. <laughs> kutis aduh tina aja cewek, cewek guys, biasa cewek serba salah kita kalau ditanya sama cewek ya sama cewek tanya-tanya, tanya-tanya nih dapet nih oke pengen dapat kan, ini gue juga dapet nih udah, beres tinggal kembali ke yang mirror, let's go, collect mirror. nggak oh, ada hatannya, hatannya cuma ada itu doang yang itu es orno. belum ini kayaknya di dalam rumah ini nanti ya. manca tiganya juga nggak bisa harusnya mesi sih. sip, pick up. Buta apa Aja. ini? Enter yeah. the maze This is the maze How dare you Beraninya kamu How memasuki oh, my God. Memasuki Taman Kebun Taman ku Ini mau kemana dulu ya? Sekarang ke kiri dulu Kelihatannya sih, refleksnya gak bisa ya? Refleksi. ya ada barangan ayo kanan dulu kanan dulu jadi kamar di kamar di jadi kayak anak kecil aja gede gini ah iya tuh pendek karakternya iya jauh lo pada gede gede aja pada tinggi jadi ini juga enggak. Guys, lapar yeah. kemana? mana? <laughs> sini, Kak. Ada <Aduh>, ada suara. <laughs> Buntu. Aduh ngelag -like, eh ng -like, ng -like, ng -like. Eh, itu ada setan, ada setan, depan ada setan diam Ih, goblok anjing bangset Fucking hell <tuk> <tuk> Jelek banget anjir Hah? Anjir? <tuk> Liv, lu mana Liv? Oh mau ambil kan, <tuk> itu lagi Kayak apa ya? Eh? Jelek lah pokoknya Sejenis mirip kayak yang tadi, apa namanya yang skeleton tadi oh, no, no. tapi tetep kagetin. bukan yang TK-TK itu enggak TK-TK mah serem ya benar sih ini Mimikado yang mimik banget ini mimik biasanya war ketiga, stage ketiganya maze. kok oh, ada dia tan tandanya apa sih? enggak tau jadi tadi ada mati buli, ya. tadi enggak gua cuma ada head gue gua datengin mau kesana, mati langsung scare. Nah ini, ini, ini, apa? Tuh, ada orang gak sih depan? Wih, lift <guluh> Ada ngelag aja ya Tuh, ada mau barang gak di belakang, suy? Sini ya, kesini ya <guluh> Oh, gue mati Teleported Bentar, gua, gua DMP, gua aja <guluh> Ih, hah? Kok gua gua gerak? <tuh> Ih fans <Fun sih. tuh> <tuh> <gakalan> Ih di mana ini asli gua lupa jalan <tuh> Gua sendiri kan ya. <tuh> <tuh> <tuh> Saset banget anjir Asa mati gua kira bakal ada perlawanan gitu Udah matiin Udah pergi mana Gua keluar lagi tadi mati Ini ini ini gua bakulat lo Ini sini sih si, si, kayak si, si, si, si, ya si, si, si, si, si, si, mati si, mati? si, ah, ada si, si, mati, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, <laughs> Gua gak nggak tahu mau gitu. Gua gak nggak tahu juga jemputnya kemana nih, Rik? Oh ini ketemu lagi. Belabak, -laba. iya kan? Gak serem kan? <laughs> Tadi pukulnya udah mati katanya. Ya, udah. Ayo. Gua uh. ada kaca akhir. Gak usah. Eh foto dulu <laughs> dong. Ini kantor terakhir kan. Gak. Suaranya udah berubah ya? Sekarang AFK ya? Oh nggak. Huh? Mau foto dimana? Gimana cara fotonya anjirin? FPS cok FPS anjir What do you expect? Cey lu tengah Tengah-tengah gua sama kaya lift Matiin gara itu Itunya kacanya Oh iya Lalu tengah-tengah lift Gak jepit sikit Cey Aduh gue jepit ya tuh Hehehe Hehehe ya tuh Tahu, ih, ada aja anjir oh, bisa pakai yang apa? Oh, udah, udah, udah, udah, udah, banget. udah, udah, udah, udah, banget udah, udah, udah, udah, lo udah, udah, udah, udah, udah, udah, beda sendiri udah, udah, yang lain Gitu ya, <laughs> kayak orang, <ambis, laughs> kayak orang bisu dulu, apa nih, masjid? Wih, <laughs> you've to defeat the ghost shaggy, which is Beware of the Yukiana. Siat gede banget orangnya. Kita terasa pusing karena macam game guys ya part 1 dan 2 gede-gedein <gula> badan <gulaman> aduh kaget aja sore gede banget sorry guys tadi yang kaget ya sore gede banget rata aduh gimana guys serem gak serem gak ya lumayan. Aku sih lumayan lah ya dibandingin si Evelyn lah Evelyn mah lawak anjir yang par satu, ya, jadi yang par satu untung loh. ngabak loh, kalau kayaknya mungkin kita <tuh> yeah, ngabaknya juga bisa nyalain center, dok. Iya. <tuh> <tuh> yeah. Udah nggak bisa nyalain center, satan begitu lagi. <tuh> Oke, okay. tidak ternyata hanya pas jam yang keren pas loh. Oke okay, <tuh> guys, serasih, oh, asing nggak? tapi gue mainstream dulu yang jelas jadi kita tadi telah menamatkan geisha kalau kalian takut ya apapalah maklum kita juga takut kok ternyata gak serem sama sekali yang ngagetin cuma kepala bolak tadi eh kepala manusia dong tadi gila ular. lagi jalan tadi oke okay. thank you guys yang udah nonton -tonton. semoga kalian terhibur atas kegiatan kami, dan semoga kita bisa kaget bareng jangan lupa like, comment subscribe jika kalian suka dan kita upload aja levelnya, karena ini lumayan keren oke, okay, bye-bye sampai jumpa